Beli kenalahan dengan dirimu, maaf banget sudah ganggu waktu kamu. Biarkan aku. Khawatir, aku pasti bisa jaga kamu. Aku kamu bikin aku jadi lemas karena senyum. Jangan lagi sedih, mari kita bikin yang baru ya. Janteng doang cukup cewek depan gang Janteng doang kalau masih cengeng perjumat ya. Jangan cengeng lagi karena cinta Mari kita buat hal baru Mari kita rayakan tahun baru 1, 2, 3, 1 Nafas tanpa kamu Ada tubuh nikahan, Aku serius Karena memang Aku itu sayang Kamu Oh, jangan Jangan khawatir Aku yakin Bisa Kita bikin yang baru Ganteng ya. doang untuk cewek depan gang Ganteng doang kalau masih cengeng perjumah ya. Ganteng cengeng lagi karena cinta Mari kita buat hal baru Mari kita rayakan tahun baru